Kalau punya terong kecil kayak gini, jangan cuma dilalap aja. Kalau dimasak kayak gini juga enak banget loh. Assalamualaikum Selamat datang di channel Dia Cece. Kali ini aku mau berbagi tips dan cara masak terong yang enak banget seperti ini. Ini bener benar bikin lahap banget makan aku karena aku suka pedes dan sambal-sambal kayak gini langsung aja buat kalian yang pengen tahu caranya ini aku kasih tahu ini terong gelatik kalau di tempat aku ya namanya kalau di tempat kalian aku nggak tahu kalian tulis aja di kolom komentar nah ini aku siapin terong gelatiknya atau terong lalap ini aku bersihin dulu dari tangkainya seperti ini nah ini Langsung aja aku bersihin dari tangkainya Dan aku iris jadi Dua bagian Kalau besar bisa aku iris juga Menjadi empat bagian Sesuai selera aja Sambil ngiris-ngiris terongnya Buat kalian yang belum subscribe Tolong subscribe dulu di channel aku ya Agar channel aku ini Makin berkembang Nah jadi kalau terongnya Agak besaran kayak gini Aku irisnya jadi empat untuk tipsnya agar terongnya tetap bersih setelah kita iris terongnya langsung kita rendem aja jadi nanti terongnya nggak hitam nah kayak gini ya terongnya tetap bersih dan nggak jadi hitam setelah kita iris-iris dan untuk bumbunya aku siapin dulu ini aku pakai 3 siung bawang putih 2 siung bawang merah dan juga 25 gram cabai kecil juga 50 gram cabai rawit keriting kayak gini ya Nah ini aku mau blender dulu biar cepet langsung aja ini aku tambahin sedikit air dan aku juga mau tambahin kemiri 3 biji kayak gini ya udah aku cuci kemirinya langsung aja aku blender nah setelah aku blender kayak gini aku panasin pennya dan aku tambahin sedikit minyak kayak gini ini nanti aku akan tumis dulu bumbu yang udah aku halusin jadi tunggu sampai pennya agak panas dulu kalau udah benar-benar panas baru kita masukin bumbu yang udah kita halusin ini ya aku buka dulu dari penutupnya dan setelah terbuka ini aku tuangin ke dalam pan yang udah berisi minyak yang udah aku panasin kayak gini nah tunggu dulu sampai semua bumbunya mendidih dan kita aduk-aduk supaya cepat mendidihnya dan panasnya supaya merata kalau sudah mendidih kayak gini nah. baru kita aduk sebentar dan kita mau tambahin tomatnya. Ini aku iris dulu tomatnya. Aku pakai tomat yang kecil aja. Aku pakai dua biji kayak gini. Aku iris tipis seperti ini. Setelah diiris kayak gini, langsung aja kita masukin tomatnya ke dalam pen yang udah berisi bumbu yang udah mendidih tadi nah seperti ini kita aduk-aduk tunggu sampai tomatnya benar-benar layu nanti setelah tomatnya sudah layu kayak gini baru kita akan tambahin garam setengah sendok makan juga aku mau tambahin kaldu bubuk setengah sendok teh dan juga aku tambahin sedikit banget micin Karena ini aku suka kalau pakai sambal tuh suka dikasih micin Rasanya lebih mantep dan enak Tapi kalau kalian nggak suka pakai micin bisa diganti dengan sedikit gula Nah ini aku tambahin sedikit kecap manis Supaya rasanya ada manisnya dan juga warnanya lebih mateng dan enak banget juga aku tambahin kecap asin supaya tambah gurih kalau enggak ada ini bisa di skip ya langsung aja ini aku aduk-aduk setelah semuanya benar-benar tercampur dan merata udah benar-benar mendidih dan agak menyusut kayak gini dan kita tes rasanya jika sudah pas baru aku akan masukin terongnya Tunggu sebentar kita aduk-aduk supaya bumbunya agak menyusut airnya Dan ini aku mau masukin terong yang udah aku rendam tadi ya kayak gini Setelah terongnya kita masukin ini jangan terlalu lama karena terongnya itu mudah banget Matengnya dan ini cepet banget kalau terlalu lama gorengnya kayak gini Ini nanti kulit terongnya akan bak Bakalan berubah warna menjadi agak hitam dan itu kurang bagus kalau untuk disajikan Jadi ini aku aduk-aduk sebentar sekiranya ini udah tercampur rata bumbu-bumbunya Udah kita matikan dan kita angkat aja Nah terima kasih udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share dan komen ya Wassalamualaikum, selamat mencoba